Benar -benar ini santai malam kalian saat ini persahabat. Kembali akan memberikan informasi menarik dan kabar kabar baik persahabat ya. Ke kabar pertama pasti ada info bahagia untuk kita semuanya. Ini info dari Leslar Entertainment. Persahabat perhatikan dapur bunda Lesti spesial Ramadan. Wow, ini seru banget ya. Dapur Bunda Lesti akan menemani setiap hari di channel YouTube Leslar Entertainment dan disimak juga di kalimat Caption yang dituliskan oleh akun Instagram Leslar Entertainment Nah, spesial di bulan suci ini Dapur Bunda Lesti akan banyak kasih tips menu buka puasa yang pasti mudah dimasaknya enak dan bikin keluarga kelepek klepek. yang belum pencet tombol lonceng YouTube Leslar Entertainment buruan pencet sekarang persahabat ya yang belum tekan tombol lonceng youtube langsung entertainment tekan sekarang juga karena setiap hari idola kesayangan kita akan selalu memberikan tips untuk tentunya memasak masakan spesial mudah tapi enak banget ya, ini resep dari bunda Lesti Kejora dukung support yang terbaik persahabat ya, untuk idola kesayangan, berikutnya kita lihat juga Tadi sore bersahabat Leslar, ini lagi syuting ya Masya Allah terlihat Ramadan bersama Leslar Kali ini bersama Ustaz Suki al -Buguri. Ini pelasingan tadi sore Disimak, Bunda Lesi Kejora lagi mengaji Masya Allah, idola kesayangan kita Emang ini multi-talenta banget Pinter bernyanyi, pinter mengaji Solehah, Masya Allah Mudah-mudahan selalu berkah, selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak Orang. Info ini juga kita dapatkan dari Leslar underscore Ada kalimat Calvin juga yang dituliskan di postingan ini Masya Allah makin gak sabar Ramadan bareng Leslar Tuh, Gak sabar banget ya warga Konoha Untuk selalu menantikan kejutan-kejutan bahagia dari idola kita Dan perhatikan juga persahabat di postingan berikutnya Masya Allah tadi sore juga persahabat Abang L ini menemani Bunda dan papanya ya Suti, Masya Allah banget Papa Bilar mengatakan nih Bang L ini lagi persiapan Tarawih Masya Allah Alhamdulillah Ramadan kali ini Bunda Lesti, Papa Bilar bersama Abang El Lengkap Masya Allah banget ya Kita bahagia Kita bangga sekali mempunyai idola yang sangat luar biasa Komen ini di kembali oleh akun Lesti Bilar tim Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Abang L, mau ikutan Tarawih hari pertama nih. Masya Allah, Ramadan kali ini udah ada Abang L, anak soleh. Amin. Masya Allah banget ya. Dan kita lihat persahabat ke berikutnya. Kita mendapatkan info nih. Ada tentunya mobil Leslar sudah terpantau di depan rumah Aki dan Enin. Tempatnya ayah kejora, persahabatnya dan mamah kejora, masya Allah. Mudah-mudahan ada cedukan vitamin yang di malam hari ini kita pastinya dibuat selalu bangga dan bahagia oleh Lesti dan Bilar. Info ini juga kita dapatkan dari family Ansgar Leslar 23. Ada kalimat campuran yang tuliskan, Papa Habib, Bunda Lesti dan Abang El sepertinya lagi di rumahnya Ayah Kecora dan Mama Kecora, Masya Allah, sudah terlihat persahabat ya. Memang sepertinya ada berada di rumah Ngin dan Akinya. Tuh, Lesti dan rezeki Villa Selanjutnya juga persahabat ada info nih dari Lesti Daily, persahabat ya, nih disimak info langsung dari Lesti Daily. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan menunggu produk Lesti Daily terbaru, Mindi bagiin diskon up 50% untuk stok produk Lesti Daily tersedia di Sofi dan WA berlaku 1-4 April 2022. Wow, bersahabat ya! Ada diskon 50% nih untuk Lesti Daily Tuh persahabatnya di Shopee juga ada Yuk cus belanja LD sekarang nih Ini produk dari Bunda Lesti ya Masya Allah mudah-mudahan usahanya selalu berkah Barokah dan selalu diberikan kesuksesan, kelancaran Amin Kita masih menunggu kejutan lain di malam hari ini persahabat Tentu kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin bahagia atau stay tuned dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.